Pagi, mohon bimbingan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Yesus, karena Kau selalu mau menjadi sahabatku. Juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing hidupku. Sebelum beraktivitas, aku mohonkan bimbinganMu sepanjang hari. Berkatilah pula orang tuaku, pengasuh, pendidik, sanak saudaraku, dan teman temanku sepanjang hari ini. Dan berikanlah penghiburan bagi yang bersusah hati Sakit dan juga menderita Bimbinglah aku ya Bapa, Supaya hari ini aku selalu berlaku sopan Dan melaksanakan tugasku dengan baik Utuslah santo-santa pelindungku Para malaikat pelindung dan bunda Maria sendiri